Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala Sayyidina Muhammad Amma ba'du Lakotkan alaikum fi Rasulullah Uswatun Hasanah al Yang saya hormati dan juga saya muliakan Habib Muhammad bin Habib Abdul Qadir al Yang sudah Berada di tengah-tengah kita semua, yang saya hormati pula, Ketua RT dari RT01 sampai dengan RT07, yang sudah ada bersama-sama di tengah kita. Puji syukur kepada Allah SWT, kita masih diberikan nikmat iman dan juga nikmat Islam, nikmat silaturahim. Sehingga kita berkumpul bersama dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, yang pada tahun ini mengambil tema "Menanamkan Kecintaan kepada Rasulullah SAW, Mulai dari Keluarga, sebagai Simbol Pendidikan yang Hakiki". Bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah saya selaku ketua DKM Malhla mengucapkan permohonan maaf apabila dalam menyambut dalam memberikan acara ini ada yang kurang ser ada yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian saya mewakili seluruh pengurus DKM mengucapkan permohonan maaf dan juga ucapan terima kasih atas semua dukungan, atas semua support, atas semua bantuan, baik bantuan materi maupun yang non-materi, sehingga acara ini berjalan dengan khidmat, berjalan dengan sangat rasa syukur. Itu saja yang bisa disampaikan, mohon maaf apabila salah kata, minkum, wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan yang kedua, insya Allah, akan disampaikan oleh Ketua RW Banjar Banjarwangunan Indah dan Puri Indah Residen, yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Nandang Abdul Latif. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa wa atas nama pengurus RW08 mengucapkan terima kasih atas segala dukungan dari semua warga dari semua pihak dan mohon maaf juga dari kami pengurus kepada warga khususnya dan umumnya kepada pengurus yang lain lebih khusus saya mohon maaf kepada para panitia Barangkali ada hal-hal yang kurang berkenan Dalam acara ini terutama dari kepengurusan RW08 Satu lagi, kami terima kasih apresiasi yang setinggi-tingginya Atas terselenggaranya PHBI di RW08 ini Dan sekali lagi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dari pengurus RW 08 atas penyelenggaraan acara Maulid di RW 08 di Masjid Akilas ini, mudah-mudahan amal ibadah kita yang sudah kita lakukan menjadi amal sedekah dan menjadi amal kebikan yang bisa ditemui di dunia dan akhirat. Amin ya robbal barangkali itu saja yang kami perlu sampaikan mudah-mudahan tetap kompak tetap semangat supaya RW-08 lebih maju dalam segala bidang terutama maju dalam segi agamanya amin ya allah amin akhir kata bilahti taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk selanjutnya ada penampilan dari tim Hadroh dari teman-teman kita dari Mundu Yang mana akan membacakan e, solawat-solawat pujian-pujian kepada Rasulullah Alaihi Wasallam Kepada tim Hadroh dari Mundu kami persilahkan sallallahu <todolohu> alaihi wa wassalam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salim wassalim, wassalim Ya Nabi salam Alayna. ya Rasul Sallam. ala ya Habib salam alaika salatullah alaika Allah masyarakat Salam alaikum Salam alaikum. السلام عليك صلاة الله عليك Assalamualaikum ya Rasul, Assalamualaikum ya Habib, Assalamualaikum, Salamutul, Alayka. Merhaman ya Nur al-Airi, Merhaman Jandal husai رب اغفر لي واغفر يا الله ببركه الهدي محمد يا الله يا الله يا الله رب اغفر لي اغفر الهديب محمد يا الله يا الله يا الله, يا الله ربي لي ذنوبي محمد يا الله jawab syukur ku alaina ma Husaini, marhaban, marhaban. hai, hai, ya hai, hai, hai, ya Salam, Salam, habib salam alaika salawatu alaika hada urisahsun alqiyam 'inda dhikri maulidih syarif ya ummatun bi riwayat wa ruya fadu sallallahu alayhi wa sallam ya wa marma Hadirillah Ya Rasul Ya Habib Ya Rasul Allah, Ya Habib Allah, Muhammad ibni Abadillah Muhammad ibni Abadillah Muhammad. Ibni abdillah Muhammad, ibni abdillah ya Rasul tabiila muhammad ibni abdin la wa yaqari tabiila alaikal kubatul hadrotu jaid fi sabilillah alaikal tusbatul bisa bililah. Zambi Umbi zambi Wakofa Ruzunubowu Alhamdulillah, terima kasih kepada ibu-ibu Majista Ali Sa'adah yang telah tadi menyampaikan atau menampilkan pembacaan solawatnya. Mudah-mudahan solawat tadi dari teman-teman dari Mundu dan juga dari Majista Ali Sa'adah menambah kecintaan kita kepada Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya acara inti acara yang ketujuh yang sangat kita nanti-nantikan. Yaitu itu Hasanah atau tausiah Yang akan disampaikan oleh Al-Habib Muhammad bin Habib Abdul Qadir Al-Kaf Yang insyaallah dengan tema menanamkan kecintaan kepada Rasulullah SAW Mulai dari keluarga sebagai simbol pendidikan yang hakiki Waktu dan tempat kami persilahkan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Alamin Ya Rabb Angkat tangan semua Ya man yakfi Min kulli shay, Wa la yakfi Minhu syaih Ikfina ma ahammana Wahai Allah yang maha pengasih Yang mencukupi Segala sesuatu dan tiada sesuatu pun yang bisa mencukupinya Cukupilah segala kebutuhan kami Kabulkan hajat-hajat kami Yang membawa kebaikan di dunia dan di akhirat Ya Rab Bi haki Wal quranil hakim Wabi haki والقرآن العظيم يا من يكدر ولا قضاي حوائج السائلين ويا من يعلم ما في دمير الصامتين يا منفيس عن المكرمين. Ya mufarrijanil Al-Maghmumin Ya Rahim Al-Sheikh Al-Kibir Ya Razik al saghir Ya Man La Yahtaj Ila Al-Suhal Wat Tafsir Salli Ala Muhammad Wa Ali Muhammad Ya Allah Demi kedudukan al NabiMu. Demi kedudukan Al-Qur'an yang penuh dengan hikmah. Demi kedudukan Toha Nabimu dan Al-Qur'an yang agung. Wahai yang mampu memenuhi hajat orang-orang yang meminta kepadanya. Wahai yang mengetahui rahasia hati orang-orang yang diam. Wahai yang menghilangkan kesusahan orang-orang yang susah wahai yang menyingkirkan derita orang-orang yang penuh penderitaan wahai yang mengasihi orang tua wahai yang memberikan rizki kepada anak-anak kecil wahai yang tidak memerlukan pertanyaan dan penafsiran wahai yang mengetahui segala sesuatu sampaikan salam rindu kami salawat kami kepada kanjeng nabi Muhammad <tuh -tuh. sallallahu alaihi wa ala alihi wa wasallam.